Yo, yo yo yo yo yo yo cuy Baik lagi barang mamang lu semua ya bro broku semuanya di mana lagi kalau di di mamang yo lo besial, cuy seperti cuy. Seperti hari yang hari yang indah ini kita ini membagikan sedikit trik sedikit trik lagi tips lagi tentang game Gets of Olympus of tentunya ya tentunya ya bro. Seperti biasa daun untuk lahan bermain mamang masih di lahan tergacor terkece ternyaman terfavorit mantap jiwa ya cuk di mana lagi kalau bukan di Naga 138 nya bro karena karena di Naga 138 ini lu mau JP berapapun pasti dibayar kontan gitu cuy dan di Naga 138 ini juga selalu ada event-event event menarik setiap harinya ya boy. Pokoknya di Naga 138 ini merupakan salah satu situs slot tergacor di Indonesia dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentunya cuy Dan di Naga 138 juga pro segala proses transaksi dari mulai depo dan WD tentu saja paling cepat ya cuy Pokoknya buat kalian semua jangan bingung lagi langsung aja Naga 138 Gasken. Naga 138 solusinya ya cuy GASKUY Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi ya brodi, langsung saja kita ke in game ya bro Kita sini hanya membawa modal cacing ya brodi Kali aja bisa menjadi naga gitu kan ya cuy, anjay Kali aja gitu ya cuy, semoga ya cuy, semoga dapat yang manis manja ini. Baru ngomong anjay, baru aja ngomong ya brodi Langsung dikasih sekitar di B3.000 saja ya brodi adajak kita langsung dikasih yang manis-manis ya bro. idih, ayolah, akan connectin dulu dong, boy percuma ngasih skater doang, nggak mau petirnya ya boy. ayolah, konek dulu berapapun oke sih lumayan. kali 3 pertama kita dapatkan, idih biru cihuahua yang nggak mau connect ya bro. idih top sih buah mahkota bro, nggak konek Aduh cincin samut, idih oke cakep biru cihuahua, idih perkaliannya dulu us Nggak mau coba Gak mau turun kaliannya ya bro Hayolah <tuh> Brodi, idih idih di jumpas ini ya bro Oke okay, sip, kuning kuniang mengambang, Brodi. di merah mengerona sama biru jiwa ciuwannya Gak mau ya Brodi. <tuh> Tapi lumayanlah nah sih ya, Bro. Setidaknya oke okay, sip, ayolah konekin dulu gitu cuy. Konekin dulu berapapun itu ya, Bro. Oke sih birunya cuk birunya sambut ini petirnya dulu Oke petirnya dulu us oke sih badai. dikasih juga cu multiplier sebelas ya bu ini ini jam pasir konek kayunya Idih sayang sayang ya cu. sayang sekali bro di jam pasirnya nggak mau nyangkut ya cu lah masih ada empat bersihin lagi bro masih ada empat bersihin lagi bisa lah ini ma bu bisa itu cu Oke okay, kuni yang mengambang pasti ya cu, Sam, sambut bro di kalian dulu Kaliannya dulu kayak please ke, Idi, enggak sama, enggak mau nyangkut kaliannya ya boy Oke okay, lumayan lah penutupan ya boy, tidaknya memperkecil ke tertinggalan ya cu Oke okay, kita coba spin-spin santui dulu game ya boy kali aja dikasih yang manius-manius idih kurang satu cuy kurang satu ya bro-bro Oh iya bro-broku semua terima kasih yang udah bantu support channel mamang selama ini ya bro-broku semoga kalian semua selalu dilancarkan dan disehatkan selalu gitu cuy semoga kalian selalu dikasih rejeki pokoknya ya boy Oh ya cuy memang juga mau mengingatkan ya bro-broku Main slot game ini diusahakan menggunakan duit bebas ya brobroku Karena game ini sangat beresiko Jangan menggunakan duit beras Apalagi yang masih menggunakan duit orang tua ya brobroku semua Intinya main game ini jangan emosi gitu cuy Jangan baperan ya boy Karena game ini sangat beresiko tentunya cuy Dan game ini juga tidak bisa lu jadikan sebagai mata pencaharian utama ya bro-broku. Semoga kalian kesini kayak gua gitu kan bro-bro, cuman sekedar nyari receh, nyari tambah-tambah rokok aja gitu kan bro-broku. Bermainlah dengan bijak, dengan cermat. Kalian sendiri yang bisa menentukan ya Bro karena kemenangan tentu saja ada di tangan kalian yang tidak tamak dan rakus tentunya bro-broku semoga kalian hoki ya, dan tentunya tiap game itu selalu pasti ada kekalahan dan selalu ada kemenangan pastinya ini ya, idih samber cuy samber cuy 9000 boy idih enggak ada petir Cuk. gue bayangin anjay body player daya itu kalau ada petir gue udah kelar. kelar lah konekin dulu cuy udah mau ya bro ah udah ini mah cuy kayaknya udah nggak worth it ini si ya boy masa cuma dikasih segini cuy aduh parah-parah ini mah cuy mengerikan anjay mengerikan kan boy iji setelah kali dua doang tapi tidak apa-apalah memperkecil ketertinggalan setidaknya ayo, cuy kita cuma dikasih 140 ribeng ya Boy di Bih di, dihenggak konek ya, lagi cuy di B3000 itu padahal ya Bro di. sayang 1000 sayang itu ya bro ayolah masih bisa gratisan lagi setidaknya apa aja gitu cuy mau petir juga apa aja ya Boy Belum ada tanda-tanda ya bro-broku semuanya lah kasih Skater apa aja gitu kan cuy Mau petir di luar juga tidak apa-apa lah Yang penting kasih kejutan gitu cuy Aduh, Belum ada tanda-tanda ya boy Oke Karena gue rasa udah cukup Juga ya bro-broku Mungkin kali ini, hari ini belum rezeki kita. Mungkin di hari selanjutnya kita bisa profit lebih, lebih, lebih dari cukup ya cuy. Mungkin akhir kata dari mamang ya boy. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. See you next video. Bye bye. Cơm